Setelah ku pahami, ku bukan yang terbaik yang ada di hatimu. Tak dapat ku sangsikan, ternyata dirinya-lah yang mengerti kamu. Bukanlah diriku. Aku menjadi bisu kepada dirimu, bukan santunku terbongkar. Hanya hatiku berbatas untuk mengerti, kamu maafkanlah. Mencintaimu, ku harus meninggalkanmu, ku harus melupakanmu, meski hati mengerti aku, ternyata dirinya lah Yang sanggup menyanjumu, yang ramah menyentuhmu